Permintaan pertama jangan memposting acara ini apalagi yang sifatnya siaran langsung ya. Kalau acara ini kondusif bisa sampai pagi. Baik kembali kepada tuan rumah bapak Junaidi berserta rombongan yang ditemani oleh bang Dayat, bang Daham juga Mamat koleluar waktunya kami persilakan. Ya bang Juta, mohon maaf tidak kelihatan Musik apa? Trompet. Minta toh Tolong semuanya yang membawa HP hidupkan lampu flashnya. Malam ini malam pelepasan masalah yang kedua mompel lain.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 Loncat, loncat bareng hidupkan Three, two, one, let's go. Okay. I kembali kita kembali kondoship jangan lagi ada yang menghidupkan HP Jangan lagi ada yang menghidupkan api, acara hiburan kita lanjutkan kembali Perlu kami informasikan yang sudah mendaftarkan diri ke Meja Panitia Mengingat lamaran ini cukup banyak ya. Jadi kami panggil dua lamaran sekaligus Setuju? Baik, selanjutnya Tuan Rumah JTM PS Umak Jum Waktunya kami persilakan Tuan rumah JTM bersama Uma Juna, maksud kami, ya Uma Juna. Yang namanya sudah kami panggil segera bergabung bersama Widrow pada malam hari ini. Lagi-lagi kami ingatkan yang naik ke atas pentas, mohon dengan hormat rokoknya diparkir atau dimatikan terlebih dahulu demi kelancaran acara pada malam hari ini. Tuan rumah JTM bersama Uma Juna Cepatlah yeah. Bu Iya Tolong rokoknya diparkir atau dimatikan terlebih dahulu Lagunya Lagu, lagunya.